نغفعوا الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نغفعوا الرايات سوف يعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه Allah taala di kitab yang Karim. Rahimullah Alhamdulillah bagi hari ini kembali kita dipukulkan Allah Dalam majlis ilmu Dan sebetulnya kepada Allah semata kita berdoa Kita berharap Semoga majlis kita ini termasuk majlis yang Allah berkali Kita berharap, kita berdoa Sekalipun kita tidak melihat Semoga para malaikat hadir Membawakan ampunan dan rahmat Allah wa ta'ala untuk hamba Allah yang menuntut dan mengajarkan ilmu semata dari Allah Ta'ala Salat salam sejahtera, tidak kita lupa Kita harapkan, kita doakan bercurah kepada manusia pilihan Peladan kita bersama dengan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga, suharga, dan para pengikutnya yang setia ke akhir Dan semoga kita termasuk temannya yang berhak menerima Sholatul Husna beliau di hari berbangkitan, Amin, Allahumma Amin. Tema yang saya angkat kali ini dikaitkan dengan sudah semakin dekatnya Syahrul Azimun, Syahrul Mubarakun, Syahrul Ramadan bulan yang penuh keagungan, penuh keberkahan, bulan Ramadan Bapak dan Ibu, Alhamdulillah, tema yang kita angkat seperti terlihat di layar adalah Ramadan di akhir fitnah, di akhir zaman Ramadan di era fitnah, akhir zaman Ramadan merupakan bulan yang kadang disebut syahrul Qur'an Dan juga syahrul taqwa Bulan Al-Quran dan bulan ketakwa Dalam surat al-Baqarah ayat 185 jelas Allah taala mengkaitkan Ramadhan sebagai bulan spesial dalam hubungannya dengan kita dengan Al-Quranul Al Al Karim. Allah berfirman, "Sadaqa Allahu bin Bulan Ramadhan bulan yang di dalamnya diturunkan awal mula Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan al furqan Pembeda antara yang hak dengan yang Fiat Jadi kalau kita perhatikan Melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwa Ada tiga Maksud diwahyukannya Kitab Al-Qur'an Pertama Dimaksudkan sebagai Huda Linnas Petunjuk bagi segenap manusia eh, yang menarik adalah ini lokasinya ayat ini di tengah surat al baqarah ya surat al baqarah sementara kalau di awal surat al baqarah ada juga firman allah yang menyatakan alif lam dalikal kita bula raiba fihi mudallit Lil kafir al Kitab al -Quran ini Tidak ada keraguannya petunjuk bagi lagi? Bagi siapa? Bagi siapa? Hujan lil Bagi orang-orang yang mutakwa Apakah Lil mutrakin dengan Lil itu sama? Tidak sama ya Mana yang lebih sedikit? mutakin atau anas? Jadi muttaqin itu bagian dari anak, -anak ya. Tidak semua manusia bertakwa. Tapi semua orang bertakwa pasti manusia. Sepakat ya? Nah, pertanyaan mengapa di muqaddimah surat Al-Baqarah Allah menggunakan ungkapan hudal limut muttaqin? Sementara di pertengahan surat Al-Baqarah Allah menggunakan ungkapan buddha linas. <tuh> Jadi Allah mengatakan kitab Al-Qur'an ini buddha linas dengan catatan la raiba Tidak ada keraguan di di dalamnya. Jadi mereka yang dikatakan bertakwa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk haruslah orang-orang yang sudah lewat Tahapan keraguan, sudah lewat ya. Jadi tidak ada lagi keraguan dalam dirinya Karenanya dia dikatakan sebagai orang bertakwa Dan dia akan menerima ukuran sepenuh hati Tanpa keraguan sedikit pun. Nah tapi, dengan Allah mengatakan di pertengahan suratul Baqarah bahwasanya Al-Quran ini Uddal linnas Menandakan bahwa Allah Ta'ala menghendaki pada akhirnya Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi seluruh seluruh manusia Mau dia beriman kek, mau dia tidak beriman kek Tapi pada akhirnya Al-Quran ini memang dimaksudkan untuk Seluruh manusia ya Tanpa kecuali Nah, cuman Tidak mungkin Al-Quran pada akhirnya menjadi petunjuk bagi segenap manusia Kalau tidak ada sama sekali manusia yang sudah meyakininya Jadi dengan kata lain Kau mutakin ini yang jumlahnya Tentunya terbatas meningkat seluruh umat manusia ya. Mereka ini dengan Sikap tidak punya keraguan terhadap Mereka lah yang diharapkan Menyebarkan nilai-nilai Al-Quran ini Sehingga cepat Atau lambat akhirnya menjadi Huda linnaz Untuk bagi segenap umat manusia Makanya kita meyakini Bahwa Islam ini Sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana dikatakan dalam surat uh, Al-Anbiya ayat 107 ya merupakan rahmatan <tuh> lil alamin rahmat bagi segenap ya alam semesta tidak hanya bagi kaum muttaqin bahkan tidak hanya bagi seluruh umat manusia tapi bahkan seluruh alam ini akan merasakan rahmat dari al-Islam ini Nah jadi ini pertama poin pertama Allah menghendaki pada akhirnya Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi segenap umat manusia Terus yang kedua Dikatakan Al-Quran al juga merupakan penjelasan-penjelasan Mengenai petunjuk itu Jadi Kalau kita ingin mengerti Al-Quran Metode yang terbaik adalah Tafsir al-ayah bil-ayah menafsirkan ayat dengan dengan ayat karena memang ayat-ayat Al-Qur'an itu Allah wahyukan di samping sebagai petunjuk juga sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Dan karenanya Imam Ibn Kasir penulis tafsir Al-Qur'an al Lazim, ya, Beliau itu sangat terkenal, sangat masyhur dengan menggunakan metode tafsir al-ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan dengan ayat. Jadi, jangan disangka Al-Quran itu cuma isinya general guidelines, ya, petunjuk-petunjuk umum saja, tidak. Tapi di dalamnya juga ada keterangan-keterangan yang memperjelas isi daripada ayat-ayat Al-Quran Mulkari. Bahkan kalau kita pelajari ilmu waris, ya, ilmu waris itu justru lengkapnya, detailnya itu ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam Al-Quran. Baik Terus yang ketiga Al-Quran Allah turunkan Untuk menjadi Al-Furqan Apa tadi Al-Furqan? Antara Membenda. Yang hak batil. dengan yang batil. Yang batil. Ya. Manusia pada dasarnya Tidak memiliki pengetahuan Tentang mana yang hak, mana yang Yang batil. Manusia itu memerlukan petunjuk dari Al-Alim Al-Khabir yang Maha Tahu dan Maha Teliti pengetahuannya, itu Allah Subhanahu Ta'ala. Maka Allah turunkanlah Kitab Al-Quran dengan salah satu sasaran pentingnya adalah menjadi Al-Furqan, menjadi sarana alat untuk bisa kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, namun... Agar peranan Al-Quran sebagai Al-Furqan ini Benar-benar menjadi kenyataan Menjadi terwujudkan ya Ada syarat yang diperlukan pada diri manusia ya Manusia yang menerima Al-Quran ini Syaratnya adalah hatinya mesti terbuka Kalau hatinya tidak terbuka Dia tidak akan mendapatkan manfaat-manfaat maksud di wahyukannya Al-Quran Dan Agar hati manusia itu terbuka Ada sebuah kewajiban muslim terhadap Al-Qur'an Yang tidak pernah boleh diabaikan ya. Dan sebelum saya lanjutkan Ada berapa jumlah kewajiban muslim terhadap Al-Qur'an? Ada lima Lima Satu Membaca. Membaca. Dua Dua Tadabur. Tadabur Memahami isi Al-Qur'an tiga tahfiz menghafalkan empat tabdih mengamalkan lima dakwah ya membela termasuk menyiarkannya menyebarluaskannya ya jadi ada lima Wajibatul muslim nahwal alquran kewajiban muslim terhadap alquran saya ulangi lagi satu tilawah dua tadqur tiga tahfiz menghafalkan empat tabdih mengamalkan lima dakwah ya. nah kebanyakan orang, kaum muslimin mengira kewajiban terhadap Al-Quran hanyalah tilawah kalaupun ada lebih dari tilawah menghafalkan takfiz dan kita cukup takut bersyukur bahwa sekarang berbagai lembaga-lembaga taksin dan takfiz Al-Quran bermunculan ya. karena ini memberantas buta huruf al sehingga bisa tilawah orang Bahkan lebih daripada itu muncul pondok-pondok pondok tahfiz ya kan? Pondok yang mengelola program menghafalkan Al-Qur'an. Ini patut kita syukuri. Nah, cuma sayang yang kaitannya dengan kewajiban tadabbur ini belum secara merata tersosialisasi. Ya. Padahal justru Kegiatan tadabur ini menjadi kunci penting untuk kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Karena tadi syaratnya Al-Quran hanya akan berperan sebagai Buddha, sebagai bayi inati minal Buddha, sebagai Al-Furqan. Jika yang menerimanya hatinya ter, ter terbuka. Ya, Nah, muslim yang rajin tadabur atau memahami isi Al-Quran, Bukan sekedar tilawah atau membacanya atau tahfiz, menghafalkannya Akan memiliki hati yang terbuka untuk menerima al-furqan Pembeda antara al-haq dan al-batil ya. Jadi saya lagi Bukan sekedar tilawah Bukan sekedar tahfiz, menghafal Tapi tadabur Tadabur ini berusaha memahami isi isi al-quran ya. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui, kalau di Tanah Suci, musim haji maupun umroh, orang Indonesia itu terkenal tilawahnya bagus, Pak. Ya. Nggak usah <tik> <Nggak> usah <GR. tik> Jadi orang Indonesia itu punya kebiasaan. Kalau sudah waktu sholat masuk, azan berpemandang, itu kan, Kemudian nyari posisi duduk sebelum komat kan? iya. nyari tempat yang strategis gitu. Nah biasanya sambil nunggu komat dan komat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu biasanya jaraknya cukup lama dari dari azan. Nah biasanya Indonesia apa itu kalau gitu tilawah. Tilawah, ya. Yeah. Nah cerita yang sering beredar adalah pas lagi tilawah. Ada orang Arab yang sangat kagum Akhirnya duduk di sampingnya Menikmati tilawah orang Indonesia Dan rupanya saking Tersentuhnya dengan tilawahnya orang Indonesia itu Si Arab ini sampai Meneteskan air mata Nah selesai tilawah Dia tutup Quran Belum komat nasi si Arab ini nanya Dari mana kamu Min Indonesia katanya, dari Indonesia Terus dia begini Mengucapkan pujian Terhadap tilawahnya Ya kan tilawah, tilawah tuka jemilah jiddan gitu, ya. Dia gitu, Wajah dia yang sudah terharu itu Lalu ya. nah, dia tanya Fahim ta ya kan, Kamu paham nggak yang kamu baca Seorang Indonesia itu geleng kepala Nangis lagi orang Arab itu Ya kan, nangis lagi Tapi nangis yang kali ini bukan karena terharu, tapi karena prihatin, ya prihatin. Nah jadi, nah jadi kembali kepada cerita yang banyak beredar itu, begitulah cerita yang terkenal ya, masukur tentang orang Indonesia yang kalau memanfaatkan waktu di musim umroh atau haji itu dengan tilawah. Nah, cuma sayangnya begitu. Di satu sisi mereka kagum sampai terharu mendengarkan tilawah kita, tapi di lain sisi mereka Sedih prihatin karena kita nggak paham, kita cuma tilawah saja. Ya. Nah, karenanya saya ingatkan sekali lagi bahwa dari lima kewajiban Muslim terhadap Al-Quran, hanya satu kewajiban yang sampai-sampai Allah keluarkan ancaman jika tidak dikerjakan, yaitu tadabbur. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Silahkan dicatat, silahkan dioprek oleh. Allah taala berfirman pada qulubin maka apakah mereka tidak memperhatikan, tidak tadabur dia oh. berusaha memahami isi Al Quran, ataukah hati mereka terkunci? Ya, jadi ini ayat isinya ultimatum, ancaman dari Allah jika seorang Muslim Ya, tidak mau melakukan tada Alquran, Al-Quran Berusaha memahami isi Al-Quran ya, Maka bisa-bisa hatinya itu menjadi terkunci ya. Dan tolong perhatikan kata terkunci ini Dalam bahasa aslinya adalah Aqfaluha Am ala puluh bin akfaluha Terjemahannya kira-kira Ataukah atas hatinya ada akfal Akfal itu dari kata qafal Qafal itu artinya gembok kalau akfal artinya gembok lebih dari satu jama, ya. Jadi bayangkan digembok dengan satu gembok dikunci nah, dengan satu gembok saja sudah masalah hati ini. Tapi kata Allah, am bin gulubin Atau ataukah atas hati mereka ada gembok-gembok, ya, yang menandakan betapa terkuncinya hati kalau sudah apa namanya sedemikian rupa. Nah makanya melalui ayat ini sepatutnya kita semua, ya. Menyisihkan waktu kita Memberikan perhatian terhadap Aktivitas Tadabur Dan ancaman ini Tidak menjadi berkurang Karena orang rajin tilawah Karena orang rajin menghafal Al-Quran Tidak serta-merta Orang yang rajin dilawah Rajin menghafal Al-Quran Lalu hatinya menjadi tidak terkunci Tetap saja bisa terkunci Kalau dia tidak mau melakukan kegiatan Tadabur Makanya barangkali Anda Pernah temukan dalam kehidupan nyata Orang-orang yang tilawahnya Masya Allah Punya hafalan Tetapi maaf dikasih nasihat, kok sepertinya ngeyel Ya pernah ketemu seperti itu? Sering. Yang bilang sering? Eh. Bilang pernah ya, Kalau bilang sering kasihan Lebih parah lagi keadaan kita ya. Nah bapak dan ibu pertanyaan berikutnya tentunya adalah Bagaimana caranya kita terdabur Supaya bisa kita memahami isi Al-Quran mungkin sebagian kita langsung memberi alasan atau cari-cari alasan dengan mengatakan ya ustaz ma'enak enak ngerti bahasa Arab, ustaz ma'enak enak punya ilmu syariat, ustaz ma'enak enak begini, ustaz ma'enak enak begitu ya. Nah, perlu disadari bahwa ini semua alasan yang tidak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Karena Allah taala sudah menjamin bahwasanya kita Al-Qur'an ini merupakan wahyu yang sudah dipermudah oleh Allah taala. Untuk bisa memahaminya Silahkan dicatat ayatnya Yaitu surah Al-Qamar Ayat 17 Bahkan ayat 22 Bahkan ayat 32 Bahkan ayat 40 Empat ayat bunyinya sama Redaksinya sama persis Tidak ada perubahan Untuk menunjukkan betapa Allah Taala Ingin menekankan Ini adalah kenyataan Ini adalah sebuah fakta dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran Jadi urusannya bukan mampu tidak mampu Pak Urusannya bukan punya ilmu tafsir atau nggak punya ilmu tafsir Urusannya bukan punya kemampuan bahasa Arab atau tidak punya kemampuan bahasa Arab Tapi urusannya mau atau tidak tidak mau urusannya itu Jadi barang siapa yang punya keinginan Kesungguhan untuk memahami Isi Al-Quran Sekalipun dia belum mengerti bahasa Arab Ya akan berlaku kaedahnya manjada Wajad Barang siapa yang punya kesungguhan Dia akan dapatkan Dan ini dalam realitas kehidupan kita Banyak kasus yang membuktikannya Ya Salah satu contoh adalah Masuk Islamnya seorang penyanyi Barat namanya Cat Stevens ya Cat Stevens ini Dia sama sekali gak punya ilmu agama Islam Gak ngerti bahasa Arab Ya kan? Pada suatu hari dia dapat hadiah Al-Qur'an berbahasa Inggris Gak ada tulisan Arabnya sama sekali Jadi murni Al-Qur'an terjemahan bahasa Inggris Siapa yang menghadiahkan? Yang menghadiahkan saudara kandungnya namanya David dan David ini menghadiahkan karena apa? Karena David ini jalan-jalan sebagai turis ke Israel, ke Palestina. Nah, bukan Israel ya. Israelnya ada di muka bumi, ya. Ke Palestina, lalu dia masuk ke berbagai situs-situs keagamaan yang ada. Masuk ke gereja paling sakralnya orang Nasrani, dia masuk ke tembok ratapan, ya kan orang-orang Yahudi, dan dia masuk ke Masjid Al-Aqsa. Nah, ketika dia masuk ke Masjid Al-Aqsa, kata dia, bulu romanya itu berdiri. Bulu roma apa? Bulu kuduk. kuduk ya Bukan bulu bogor Bulu roma ya? Nah bulu romanya berdiri Terus dia heran Terus dia bilang dalam hatinya Oh ya saya teringat adik saya Si Cat Stevens itu lagi nyari-nyari agama Lagi nyari-nyari kebenaran Barangkali dibalik agamanya masjid ini Ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh adik saya Ya, nah, ini lucunya orang kafir pak, Dia bukan mikirin dirinya sendiri mikirin orang lain Padahal untuk urusan yang sangat penting, ya. nah jadi apa yang dia lakukan, dia kasih hadiah Al-Quran berbahasa Inggris untuk saudaranya, Cat Stevens. Dan Cat Stevens ini sudah mengembara pak, dia melakukan spiritual journey, pengembaraan spiritual dengan cara nyoba-nyoba berbagai agama pak. Yang paling pertama dia coba tentunya agama asalnya, dia Kristen asalnya, dia kecewa, nggak dapat kebenaran di situ. Dia coba mempelajari agama Yahudi, nggak dapat dia kebenaran di situ. Dia sampai mempelajari agama Hindu, agama Buddha, ya kan? Sudah dia pelajari. Enggak dapat dia ketenangan, nggak dapat dia kebenaran di situ. Nah, begitu dia dapat Al-Quran, dia baca seorang diri. Tanpa ada yang bimbing. nggak ada yang bimbing, dia baca sendirian saja. Ya, menurut riwayatnya, dia baca satu setengah tahun. Sendirian dia baca, bolak-balik, bolak-balik, Nah, sampailah dia pada kesimpulan This is the book, katanya Inilah buku yang aku cari-cari It gives the answers to all my questions Buku ini, kitab ini Memberi jawaban atas semua pertanyaan Yang selama ini menggelayut di pikiran saya Nah, barulah kemudian Dia datang ke sebuah Islamic Center Di kota London pada hari Jum'at ya Dia ucapkan dua kalimat syahadat Dan ikut langsung sholat Jum'at ya. Masya Allah Nah, habis itu baru dia belajar Islam Nah, dia belajar sholat, dia sholat Dia belajar haji, dia pergi haji Dia belajar puasa, dia puasa Nah, barulah lama-kelamaan Dia mengenal yang namanya Masyarakat kaum muslimin Nah, cuma ada statement dia yang cukup Menjadi tamparan buat kita, Pak belakangan. Dia bilang apa, setelah sekian tahun dia menjadi muslim Alhamdulillah I met the Quran Before I met the muslims Katanya Aku bersyukur ketemu Al-Quran sebelum ketemu kaum Muslimin, katanya. If I met the Muslims before I met the Quran, maybe I would never enter Islam, katanya. Kalau seandainya aku ketemu kaum Muslimin dulu, baru ketemu Al-Quran, barangkali aku nggak pernah masuk Islam. <guluh> Ini tamparan buat kita ya Pak. Ya, seandainya apa? Tanda jadi ingin mengatakan, rupanya setelah dia mempelajari Quran, pada Islam, Padahal. Jadi kenalan sama kaum muslim, dia temukan antara Al-Quran isinya dengan kelakuan umat Islam masih jauh, ya. Tidak seperti dulu para sahabat yang dicetak, dibina di kader, di sama Nabi Muhammad Sosok yang memang merupakan Alquran yang syiar alquran yang berjalan di muka bumi, sehingga para sahabat pun menjadi Alquran yang quran Quran yang berjalan di muka di muka bumi. Ya. Nah ini contoh. Ada lagi contoh lain yaitu yang dialami seorang pendeta orang Amerika namanya Yusuf Estes pernah ya? Saya nggak tahu nama aslinya siapa sebelum masuk Islam. Saya tahunya nama belakangannya Yusuf Estes. Nah jadi si pendeta ini pada suatu hari naik pesawat. Dia mau pergi menghadiri sebuah konferensi gereja ya, dan dia tentunya berpenampilan sebagai pendeta. Itu. Nah dia rupanya ditakdirkan Allah Duduk bersebelahan dengan seorang pemuda muslim Nasib pemuda muslim ini Mengajukan pertanyaan Mengisi perjalanan Dia ngobrol Dia mengajukan pertanyaan Dia tanya begini sama sang pendeta Pak pendeta Menurut anda Mana agama yang benar Kristen kah? Islam kah? Ya, kan? Tanpa ragu si pendeta ini Jawab langsung Of course Christian is correct katanya Tentunya kristian itulah agama yang benar ya. Terus ditanya, apa buktinya? Kata si pemuda ini Buktinya, kata dia Di dalam ajaran Islam itu ada yang namanya harus sholat lima kali sehari semalam Kalau kita mah cukup, seminggu sekali katanya gitu Terus ada kewajiban yang namanya puasa sebulan penuh ya, Tahan makan, minum ya, seharian dari pagi sampai terbenam matahari Dia bilang begitu. Dan Kristen gak ada, dia bilang gitu Nah akhirnya si pemuda ini semua Dia bilang, pak pendeta Tidak mendengarkan pertanyaan saya dengan baik Maksud anda apa? Kan saya tanya, mana yang benar? Islam atau Kristen? Tapi kok bapak menjawab pertanyaan Mana yang enak? Islam atau Kristen? Wah wow, mukanya langsung merah Malu dia Akhirnya dikasih hadiah Pak pendeta bersedia ya saya kasih hadiah Dikasih hadiah, dibungkus. Hadiahnya itu Quran dibungkus, ya, jadi kado gitu. Nah, setelah dia sampai di rumah, dia buka, ternyata isinya Al-Quran. Lagi-lagi bukan bahasa Arab, bahasa Inggris sepenuhnya, ya Dan begitu dia lihat Al-Quran langsung ya, semacam setengah lempar gitu menjauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena dia ingat waktu ikut seminari, tahu seminari. seminari itu pesantrennya orang Kristen, ya. waktu dididik jadi santri gitu itu pelajarannya yang diajarkan itu adalah ada perbandingan agama semua agama dipelajari kecuali Islam. Kenapa? Karena dari awal sudah ditanamkan kalau Islam, apalagi Al Qur'an itu itu adalah pintu menuju kegelapan, menuju neraka, gitu. Ya, harus dihindari dijauhi, begitu. Nah makanya dia begitu biar oh hadiahnya Al Qur'an dia semacam setengah lembar gitu ada khawatir. Tapi diam-diam dia penasaran. Akhirnya dia telepon temannya, koleganya, sesama lulusan kelulusan seminari. Dia tanya temannya, dia bilang gimana ini saya dapat hadiah, dia ceritakanlah pengalaman dia, dia jadi terus saya dapat hadiah, Al-Quran dan saya ingin sekali membacanya. Tapi kan ente ingat kan pelajaran kita dulu di seminari kan? Terus kata dia, oh iya, hati-hati kamu, kamu harus bakar itu, kamu harus jauhi lu segala macam lah begitu, ya kan diingatkan lagi, ya kan? Dan herannya dia ketika mendengar temannya ngomong seperti itu Langsung dia jadi antipati Loh kok gitu ya Itu Kenapa ya kok Begitu amat kita dengan Islam ini Dengan Al-Quran ini ya, Kalau memang dia adalah sesuatu yang salah Ya tinggal kita lihat aja kesalahannya mana kan begitu Nah akhirnya justru hasil telepon ke temannya itu Membuatnya makin penasaran Nah akhirnya kata dia Saya bertekad, saya mau baca Yang paling depan aja Paling depan kan Al-Fatihah Ya. Nah, Tapi lucunya Dia itu mengatakan dalam bahasa Inggris Sebelum dia menyentuh Al-Quran Dia mengatakan kalimat sebagai berikut e, I, I seek Protection From Allah From the evil of shaitan ya, ya. Jadi kayak, kayak baca kalimat A'udzubillahimina ya, Tapi bahasa Inggris Nah terus dia bacalah halaman pertama Surat al fatihah Terjemahannya ya. Begitu dia baca dia bilang, dia tuh kayak kesetrum Karena apa? Ini isi daripada saudara Al-Fatihah ini Persis seperti isi doa dia selama ini Jadi dia kalau berdoa Pertama dia puja-puji Tuhan Nah setelah itu dia menyatakan Kebulatan tekad dia sama Tuhan Bahwa saya akan mengabdi kepada engkau saja Dan saya akan memohon pertolongan kepada engkau saja Terus habis itu dia minta Dia petunjuk Tunjukilah aku ke jalan yang benar Persis kan sama kan Nah akhirnya masuk Islam lagi dan akhirnya dipelajari Al-Quran Dan jadilah dia muslim ya. Bahkan Yusuf Estes ini terkenal Kisah dia karena dia adalah Kakak beradik banyak pendeta semua Pak. Ya, Bahkan orang tuanya juga Keluarga aktivis gereja Semuanya masuk Islam ya, Kakak beradiknya semua masuk masuk Islam Nah jadi papanan hiburan Begitulah Kalau hati sudah terbuka ya, Al-Quran itu akan benar-benar Memperlihatkan peranannya sebagai Al-Buddha minal dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang, yang batil ya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai syahrul taqwa, bulan takwa. Tadi Al-Qur'an Ramadan sebagai syahrul Qur'an ya. Sekarang sebagai syahrul taqwa adanya di ayat yang lokasinya berdekatan dengan ayat tadi, surat Al-Baqarah 183. Allah berfirman Ya ayyuhalladzina orang diwajibkan atas kalian ibadah siap sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, ya. Nah, jadi bertakwa ini merupakan sasaran yang diharapkan diraih oleh setiap So'imin dan So'imat yang mengerjakan ibadah siang di bulan Ramadan Pada dasarnya Semua bentuk ibadah yang kita kerjakan Memang pada akhirnya untuk melahirkan orang bertakwa Tetapi kenapa ibadah siang ini menjadi spesial Karena dia dikerjakan secara masif Pak Sebulan penuh ya Dan ada waktu tertentunya ya? Dan ada suasana-suasana tertentunya yang mengiringinya begitu. Tapi secara umum sebenarnya semua ibadah yang kita kerjakan adalah untuk melahirkan moralitas takwa, Pak. Silahkan dicatat ayatnya surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas'budu rabbakumulladzi min qablikum Hai manusia sekalian, beribadahlah kepada roh kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ini umum, perintahnya umum. Ya ayyuhan nas'u budul beribadahlah kepada roh kalian. Jadi ibadah apapun ya, itu akan menghasilkan ketakwaan. Nah, tapi Ramadan mendapatkan catatan khusus karena dia dilakukan di waktu khusus dan di dalam jumlah apa namanya? hari yang relatif banyak, yaitu sebulan, ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah memberikan penjelasan bahwasanya ketakwaan itu akan mendatangkan salah satu dampak positif atau akibat positif atau fadilah keutamaan yaitu lahirnya apa yang disebut dengan furqan secara individual. Allah berfirman Ya ayuhal amanu In tattaqullaha yaja'al lakum furqana Hai ya orang yang beriman Jika kalian bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan berikan kepada kalian furqan Nah ketemu lagi kita kata furqan hmm. Tapi ada perbedaan antara kata furqan di ayat ini Dengan kata furqan di ayat yang ini tadi Apa bedanya? di ayat 85 surah Al-Baqarah Allah berfirman syar Ramadan yang diturunkan di Al-Qur'an. Sedangkan di ayat ini Allah berfirman ya ayuhalladzina amanu in tataqullaha ja yaj'alakum furqanan. Apa bedanya? Ini diberikan kemampuan untuk membedakan yang benar sama yang salah. Coba lihat. Di sini begini tulisannya. Sedangkan di sini tulisannya begini. Apa bedanya? Nah, itu ya. Jadi ketika menjelaskan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia Penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu Dan Furqan Allah menggunakan kata Al-Furqan Pakai Alif Lam ya. Tapi ketika mengatakan Il-tattakullaha yaja'allakum Furqanat Enggak pakai Alif Lam ya. Masih ingat pelajaran Bahasa Arab Apa bedanya kalau ada bentuk Ma'rifah Alif Lam Dengan bentuk Nakiroh tanpa Alif Lam Apa bedanya? Kalau jelas barangnya. Ya, kalau pakai alif lam nah, udah jelas barangnya ya. Iya. Ya, artinya sudah tertentu iya. begitu ya. Sementara kalau tidak pakai alif lam berarti dia sifatnya umum. Jadi misalnya eh, hada kitab, ya, hadat kitab Kali pakai alif lam. Ini buku, ya kan? Atau darika kitab, ya kan? Itu buku. Itu beda dengan radikal kitab. Kalau dari kalkitab kitab itu artinya kitab tertentu, sudah jelas tertentu Tapi kalau dari al-Kitab atau Ha'at kitab itu bisa kekuap aja Paham? Ya Nah begitu juga dengan Furqan itu pembeda Tetapi Al-Furqan pembeda yang tertentu Nah dalam hal ini Al-Furqan itu sekaligus nama lain dari Al-Quran Ya jadi kalau dikatakan al-furqan itu maksudnya pembeda antara hak wal batil yaitu Al-Qur'an. Tapi kalau dikatakan furqan sebagai buah dari takwa itu namanya artinya pembeda juga, cuman pembeda yang tidak tertentu, yang ada di setiap orang yang beda-beda kualitasnya. Hah. Jadi masing-masing kita ini bisa membentuk furqan dalam diri kita, tapi sifatnya furqan individual. Yang tentunya beda antara furqan saya dengan furqannya furqan. Paham? Ah, antara furqan saya dan furqannya Pak Fauzi itu beda. Tergantung apa? Tergantung ketakwaan masing-masing. Jadi semakin ketakwaannya itu baik ya, semakin furqannya juga akan akan baik, akan makin dekat dengan Al-Furqan. Tapi semakin ketakwaannya itu apa namanya? rapuh ya kan, atau bahkan nggak ada ketakwaan, bahkan mungkin furqannya nggak ada dalam dirinya. Nah, karenanya supaya furqan individual masing-masing kita ini Semakin tajam kemampuan membedakan hak wal batilnya Dia harus dipertemukan dengan al-furqan Begitu ya. Nah, jadi fungsi daripada kita ibadah Termasuk ibadah siang di bulan Ramadan ini Adalah meraih ketakwaan yang diharapkan dari ketakwaan yang sudah diraih Itu furqan kita juga semakin semakin kental ya Semakin pasti, semakin jelas dan semakin cocok dengan Al-Furqan yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah kalimat takwa asal maknanya adalah mengambil tindakan penjagaan dan memelihara dari sesuatu yang mengganggu dan memudorotkan atau membahayakan. Menurut syarat, takwa berarti menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah Ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya, taat kepadanya, dan menjauhi larangan larangannya serta menjauhi perbuatan maksiat. Ya. Semua ini dikategorikan sebagai definisi takwa menurut syariat menurut kita. Ya. Nah, jadi sederhananya, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan takwa. Yang bila mana ketakuan kita dengan Al-Quran ini dipertemukan Maka kita akan makin memiliki Al-Furqan yang mencelup Atau yang mewarnai Furqan individual kita masing-masing Jelas ya? Jadi kita semua masing-masing berlomba mengejar ketakuan Supaya masing-masing punya modal Furqan individual kan? Tapi Furqan individual itu baru benar-benar akan mencapai Kemampuan membedakan hak wal batilnya kalau juga diakrakkan dengan Al-Quran. Ya. Dan pengertian akrab dengan Al-Qurannya harus sampai ke pengertian tidak sekedar tilawah semata, tidak sekedar tahfiz semata, tetapi ada program tadapur, ya. Makanya saya sering mengingatkan, jalan paling pintas, paling awal, entry point, supaya kita bisa Tadakur Al-Quran adalah, pastikan semua kita pernah bergulat tekad Membaca terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai an Anas Silakan masing-masing menjawab dirinya sendiri Pernahkah saya membaca Al-Quran terjemahan dari awal sampai, sampai akhir Kalau pernah Alhamdulillah Tapi jangan merasa puas sudah baca sekali terjemahan itu Justru baca sekali itu untuk memancing kita Ingin mengulang kembali, mengulang kembali, mengulang kembali Makna-makna dari Al-Quran yang sudah kita baca tersebut Ya Jelas Ibu-Ibu? Jelas ya? Nah jadi ini apa namanya eh, Katakanlah bagian pertamanya nih Karena kan tema kita Ramadan di era fitnah akhir zaman ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keduanya nih Era fitnah akhir zamannya Nah era kita sekarang ini Adalah era di mana fitnah demi fitnah terus bermunculan Bahkan kita patut khawatir bahwa jangan-jangan tidak lama lagi Kita akan berhadapan dengan puncaknya fitnah Nah puncaknya fitnah apa? Khurujud, Dajjal ya, dan Nabi pernah bersabda Sesungguhnya semenjak Allah menghadirkan anak cucu Adam ke muka bumi ini Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat selain daripada fitnah Dajjal Nah berarti kita sekarang berada di ambang menuju jadwal khurujud Dajjal Sedangkan Nabi Muhammad s.a.w. menggambarkan menjelang keluarnya Dajjal apa yang muncul Inna amamat sini sinina khudda'ah Sungguh sebelum munculnya Dajjal, ini menjelang keluarnya Dajjal Akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat Apa yang terjadi di tahun-tahun itu? Sadiq, wa Orang yang jujur didustakan, sedangkan pendustari dibenarkan. Ya. Bahkan lebih lanjut kata Nabi Orang yang amanah dikhianati, disingkirkan, di framing, di fitnah, ya macam-macam. Sebaliknya. Orang yang sudah berkhianat dipercaya Dikasih amanah ya, Diangkat jadi ya, Pemegang amanah jadi pemimpin Begitu Nah berarti Di saat-saat sekarang ini menjelang jauh keluar ya, Kenapa orang bisa Apa namanya Membenarkan pendusta Mendustakan orang yang jujur ya Karena ya, Yang mengelola dunia sekarang ini Memang merupakan Antek-antek dajjal. Ya, Bahkan Dajjal nanti tentunya akan menjadi biang kerok daripada pemutar balikan Segala sesuatu gitu. Makanya dikatakan oleh Huzaifa Aku ingat sabda Nabi tentang Dajjal Kata Huzaifa Dajjal nanti membawa air dan api Apa yang kalian sangka air Itu hakikatnya api Apa yang kalian sangka api itu hakikatnya air Maka ketika ditawarkan air dan apinya Dajjal Orang beriman hendaknya memilih Apinya Dajjal karena dia adalah air yang jernih, air yang segar, ya. Nah, begitu juga kita menjelang dajjal keluar, sistemnya sistem dajjal. Dajjalnya belum keluar, tapi sistemnya berkarakter bersifat bertabiat seperti dajjal. Memutarbalikkan segala sesuatu. Yang benar dibilang buruk, yang buruk dibilang benar. Yang berjuang sesungguhnya dituduh sebagai radikal ya kan? Dituduh sebagai terang jual telur ya kan? Dan semacam-macamnya. Sebaliknya yang sesungguhnya justru penjahat ya kan disebut sebagai pembela hak-hak asasi manusia. Sebagai pejuang hak asasi manusia, ya kan? Nah, jadi saudara Saudaraku rahimakumullah, justru di era seperti sekarang inilah maka hakikat kita memanfaatkan, mengambil hikmah, mengambil apa segala faedah dari bulan Ramadan itu benar-benar harus kita raih. Pastikan diri kita di bulan Ramadan ini Berakrab-akrab dengan Al-Quran Dan beribadah secara baik dan benar ya Imanan, wahdisa Dan istilahnya Nabi Supaya kita menjadi orang-orang bertakwa Dan bertakwaan itulah yang akan menghasilkan Furqan individual Yang diakrabkan dengan Al-Quran Maka menjadi akrab dengan Al-Furqan Jadi istilahnya Furqan individual Kita yang rada-rada subjektif itu Diangkat menjadi objektif Karena diakrabkan dengan Al-Furqan jadi kalau vulkan individu masih bisa pakai perasaan Ini rasa-rasanya kayaknya cakep nih gitu, Padahal untuk itu cakep Belum itu benar Ini rasa-rasanya gak enak nih, kayaknya jelek nih, batil nih gitu. Nggak ya, bisa nggak bisa kita sekedar menentukan hak wal-batil Pakai hal yang subjektif ya. Nah karenanya Bapak Nipur Rahim Ini kan sudah sering saya angkat ya Tema ini atau gambaran ini Tapi sekedar mengingatkan saja Kita sedang berada di tahapan Perjalanan sejarah umat Islam yang paling buruk ya, ya ini tahapan kepemimpinan, mulkan, jebri, ya. penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak ya, dan tahapan ini tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita merasa kecewa, apalagi sampai protes pada Allah, ta'ala nauzubillah Ya sesungguhnya kita berada di tahapan ini, semuanya pasti karena Allah memang menghendaki demikian, dan pastinya kehendak Allah banyak kebaikan di dalamnya. Cuma kita belum tahu saja karena apa yang dialami sekarang ini adalah sunnatullah yaitu sunnatul tadawul sunnah pergiliran wajil demikianlah hari demi hari ya masa kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia ya, jadi kalau kita sekarang sedang runtuh sedang kalah sedang babak belur ya memang ini semuanya skenario Allah subhanahu wa taala ya tapi yang pasti dalam rangka kita memelihara diri kita dan keluarga kita dari fitnah-fitnah yang semakin dahsyat ini apalagi kita khawatir puncaknya fitnah sebentar lagi keluar maka mari kita pastikan setiap Ramadan tiba kita ambil kesempatan semaksimal mungkin untuk menjadikan dia sebagai sarana kita bertakwa sarana kita mendapatkan furqan bahkan kita benar-benar menempelkan furqan individual kita masing-masing dengan al-furqan yang nilai-nilai nilainya ideal di dalam Al-Qur'an kali sebab mereka tidak bisa tidak menginginkan lahirnya sebuah sistem kehidupan yang bertentangan dengan sistem kehidupan yang telah kita tawarkan selama ribuan tahun sewaktu umat Islam berjaya Sewaktu umat Islam berjaya 1342 tahun hijriah ya, Kita perkenalkan kepada umat manusia yang kita pimpin sistem hidup yang fondasinya iman dan tauhid. Dan ketika mereka yang sekarang memimpin dunia ini mustahil mereka mau melanjutkan sistem iman Tauhid. Tapi pastinya mereka menegakkan sistem kehidupan yang fondasinya ya kekufuran, ya kesyirikan, karena mereka nggak punya yang namanya iman, enggak, punya yang namanya tauhid, bahkan mereka mengingkari iman dan tauhid itu, ya. Karena apa namanya mereka bahkan memperkenalkan sistem yang mereka mereka dirikan ini dengan sebuah sebutan yang soalnya -soal menarik, ya. Mereka menyebutnya apa? novus ordo seclorum alias new world order tatanan dunia baru untuk mengkontraskan dengan tatanan dunia lama padahal tatanan dunia lama justru adalah sistem iman tauhid maaf bapak dan ibu ya, jadi justru tatanan yang lama itu mereka gambarkan sebagai tatanan yang kacau balau, yang sifatnya tidak baik buat umat manusia yang baik itu sejak mereka yang mendirikan tatanan Ya, makanya disebutnya tatanan dunia baru New normal nah, gitu ya, New order Meninggalkan old order ya. Bahkan seperti kata Karen Armstrong Kenapa orang barat sedemikian Apa namanya Menganggap angka 13 itu angka sial Karena mereka teringat 13 abad kepemimpinan umat Islam Atas umat manusia Jadi mereka asosiasikan angka 13 Sebagai angka Angka sial Ya lagi number ya. Dan kita mengistilahkan tatanan dunia baru ini Dengan menggunakan istilahnya Amar Thompson yaitu sistem dajjal ya. Ini sistem dajjal Sistemnya berkarakter dajjal Sekalipun dajjalnya belum belum keluar ya. Nah maka Selagi hidup di bawah naungan sistem dajjal Sekarang ini Bapak dan Ibu Kita sangat berhajat dengan memiliki Furkan yang benar-benar Kokoh -benar Pak Sebab kalau tidak kita akan gampang terbawa-bawa, terseret-seret Untuk memandang apa yang mereka katakan hak Sebenarnya batil Apa yang mereka katakan batil sebenarnya Alhamdulillah Ya kan Nah termasuk tidak sedikit umat Islam sampai hari ini Masih belum tahu batan nasuha Dari permainan lima tahun sekali Ya maaf ya saya lagi-lagi mengingatkan masalah ini Karena ini kalau kita sudah ngerti pak hakikat sistem dunia sekarang ini ini permainan mereka, bukan permainan kita Gak ada gunanya gitu loh, kita terlibat dengan urusan itu Tapi Ustadz kita kan mesti merubah keadaan Bagaimana merubah keadaan kalau kita nggak terlibat? Ya maaf, namanya merubah keadaan cuman itu jalannya ya. Jangan-jangan mereka tertawa terbahak-bahak Melihat kita masih aja mau ikut permainan mereka gitu. Ya kalau saya berpendapat sudah lah, yang udah-udah ya kan Taubatlah kita Ya, aku nggak sakit hati Melihat yang tadi dia katanya macan jadi Kucing meong meong gitu. ya, Sudah lah Yang sudah sudah ya Nah sekarang kita lihat ke depan lihat ke depan itu dengan cara apa Al-walah wal-barok harus clear Loyalitas kita kepada Allah Kepada Rasul, kepada sistem Islam Harus mantap Sebaliknya barok kita berlepas diri kita dari sistem dajjal ini Tapangan dunia baru ini juga harus mantap ya Memang kita belum bisa terlepas dari semuanya tetapi setidak-tidaknya mana yang kita bisa lepas, kita lepas ya Jangan kita merasa itu sesuatu yang manfaat Padahal jelas motorotnya gak terlalu banyak kerugian yang kita alami Waktu, pikiran, dan lain sebagainya ya Baik, ya nah ini kan gambaran tentang tatanan dunia baru yang mereka rencanakan gitu. Nah jadi ini gak perlu saya jelaskan lagi Bapak dan Ibu sudah hafal, kan udah khatam nih ya. Bahwa kita ingin dimasukkan ke dalam satu kandang keranjang namanya piramida tunggal ini, seluruh populasi planet Bumi yang ujung akhirnya nanti berpucuk, ya berkomitinkan si Mata Sebelah, yang berarti Dajjal. Dan jelas-jelas mereka tulis di atasnya, Anuit Webdis yang artinya He has favored our undertakings. Dia si Mata Sebelah ini telah merestui berbagai pengambil alihan kami. Pengambil alihan di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum, militer, kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan, semua bidang diambil alih sama sistem Dajjal, sehingga tidak ada lagi sisa dari sistem iman tauhid yang ada adalah sistem Dajjal dengan fondasi kekufuran dan yang kesyirikan yang nyata. Nah, Bapak dan Ibu Rahimakumullah, maka kembali saya ingatkan ayat ini tadi. Mari kita rame-rame menyambut firman Allah Taala surah al-anfal ayat 29 ini <tik> ya ibadina amanu inta sabulaha ya jalakum furqan. ankum um syiati wa wajifir lakum Allahuzul Fadli aladzim. <tik> um, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kalian furqan. Pembeda antara hak al-batil dan ini baru furqan individu. Pertemukanlah dengan al-furqan dan al-Quran. Dan Allah akan hapuskan segala kesalahan kesalahan kalian, serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang, yang besar. Dan dengan demikian, saya cukupkan kaji kita pagi hari ini, sekedar reminder untuk kita, menjelang mengasuki syahrul Ramadan, syahrul Azimun Mubarakun, syahrul Quran, syahrul Taqwa, wa sallallahu ala alihi wa ashabihi al فعريات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون, قادمون